serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar bahagia dari Leslar tentunya Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita Ada info dari Ibu Siwi nih persahabat yang mengenai acara Dangdut Akademi 5 Satu jam yang lalu Ibu Siwi ini menginfokan persahabat, ya bahwa tinggal 12 hari lagi Dendut Akademi 5 akan disiarkan secara langsung di Indosiar. Kita lihat persahabat di kalimat Caption Info yang dituliskan. Awas kebingungan, pilih peserta yang lolos audisi DA5 yang akan mulai 18 Juli ini. Dijamin bikin galau, bagus, dan keren semua. 12 hari lagi, siap-siap ya Nantikan The Academy 5 Mulai Senin, 18 Juli Pukul 20.30 Waktu Indonesia Barat Hanya di Indosiar. Itulah info resmi dari Ibu Siwi Mengenai acara Dangdut Academy 5 Makin gak sabar banget ya Menantikan idola kesayangan Bunda Lesti Kejora tampil di atas Panggung Indosiar. Semoga sehat selalu untuk Bunda Lesti dan semoga selalu menampilkan penampilan terbaiknya Berikutnya persahabat kita simak juga Ini ada info sementara Couple Media of the years 2022 Alhamdulillah Bunda Lesti dan papa Bilar masih berada di posisi puncak Dengan perolehan voting 173.947 votes Setara dengan 35% Disusul oleh pasangan Fuji dan Torik Dengan perolehan votingnya 168.561 votes Setara dengan 34% Yuk sama-sama kita dukung Mudah-mudahan kekompakan kita semakin solid ya Mendukung yang terbaik buat Bunda Lesti dan Papa Bilar Semoga juga bisa mendapatkan predikat sebagai couple media of the years 2022 Kemudian persahabat kita simak juga di kabar selanjutnya, ada kabar soal lagu Takdir Cinta, Lesti dan Rizky Bilar. Alhamdulillah persahabat ya viewersnya sudah di angka 14 juta, yuk bisa gasken ke 15 juta, streaming terus persahabat ya, dan selalu dukung karya-karya terbaik idola kesengan kita. Semoga lagu-lagu Bunda Lesti maupun Papa Bilar ini semakin banyak diminati oleh semua orang. Amin. Kemudian, juga para sahabat disimak, ini ada info bahagia sekaligus ini kabar gembira banget ya untuk warga Konoha. Jangan sampai lupa nih, Bunda Lesti Kejora dikabarkan akan hadir yakni ini adalah acara off-air di acara pernikahan Bella dan Irfan tanggal 17 Juli 2022 jangan sampai lupa persahabat ya kita mendapatkan info dari akun sahabat Leslor Taiwan off-air Lesti akan diadakan di Cianjur Selatan nih persahabat Wow Masya Allah banget ya kita bangga bahagia semoga Lesti selalu diberikan kesehatan Di postingan ini pun kita salvok dengan kalimat komentar yang diberikan Salah satunya dari akun Sassire 1 mengatakan Inilah keuntungan lain saat mengundang Lesti Nama calon pengantin ikut dikenal sama fans Leslar Beslah katanya itu, wow luar biasa banget ya Keuntungan di saat mengundang Lesti kejora Nama pengantin ikut tenar dan ikut dikenal oleh banyak orang Terkhusus fans dari Bunda Lesti dan Papa Bilar Mudah-mudahan persahabat ya, idola kesenangan kita selalu menampilkan penampilan terbaiknya Selanjutnya disimak juga Sebelumnya persahabat ya, 2 jam yang lalu Papa Bilar, Bunda Lesti dan Abang Fatih Itu berada di bandara Singapura nih persahabat ya dan cocokologi pun emang berlaku kembali nih persahabat ya di warga Konoha Masya Allah banget ya inilah yang bikin kita bahagia di warga Konoha Masya Allah fans-fansnya pada pinter banget luar biasa makin bangga menjadi bagian dari Leslar Lovers dan kita juga salfok dengan kalimat komentar yang diberikan oleh Abang underscore L ya situ mengatakan lihat pertandingan Liverpool ama jagoan bunda katanya tuh wow apa mungkin langsung juga berangkat ke Thailand? Ingin melihat pertandingan sepak bola antara klub MU dan Liverpool sama-sama klub kesayangan antara Bunda Lesti dan Papa Bilar? Kita lihat persahabat ya di info dari abang underscore L Ini menginfokan soal jadwal pertandingan antara Manchester United versus Liverpool Ini diadakannya di Thailand nih persahabat ya untuk jadwal tayangnya, ini hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 live pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar nih untuk tayangnya persahabat ya. Lokasinya di Bangkok, Thailand. Wow, pas banget lagi tanggal 12 pas ulang tahunnya Rizky Bilar. Aduh, Masya Allah banget ya, kita juga salvok dengan kalimat caption yang dituliskan di postingan ini. Bang Fatih di tengah-tengah ya bang, biar bunda papa nggak gelut. Rizky Bilar Lesti ke abang Fatih bakalan pusing, mau pakai baju apa katanya tuh. Sama-sama, klub sepak bola kesayangan pandanya nih. Luar biasa banget ya, kita juga dibikin salvo dengan kalimat komentar yang diberikan. Dari akun Diana Nurdin satu mengatakan Mudah-mudahan Liverpool menang Biar yang ulang tahun senang Katanya itu Ada juga tanggapan lain persahabat ya Dari akun Instagram Munsi Atun Hikmah mengatakan Buset tanggalnya bikin merinding Kenapa bisa pas gitu ya Katanya itu Ini suatu kebetulan Apa memang sudah settingan nih persahabat ya Ini sih kebahagiaan yang kita dapatkan Masya Allah mudah-mudahan ya Dimanapun yang menang, itu bikin idola kesayangan kita bahagia terus sih yang ulang tahun nih persahabat ya Pas banget, tanggal 12 Juli ulang tahunnya Rizky Bilad Masya Allah Kalau menang sih ini, kado terindah banget buat Papa Bilad Doakan yang terbaik saja persahabat ya Semoga Lestin Rizky Bilad selalu menyuguhkan kabar gembira Dan kabar bahagia untuk kita semuanya masih menunggu cindukan terbaru? Kabar baik dan pastinya kabar bahagia selalu kita tunggu dari Lesti dan Bilar? Terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar bahagia kabar terbaru dari Lesti dan Rizky Bilar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.